Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel youtube saya YT Manto. Video ini kita akan melihat kutu yang sangat banyak dan besar-besar ya teman-teman Jangan di skip videonya, tonton sampai akhir Simak, kita lihat kutunya yang sangat banyak ya teman-teman Jangan lupa kita klik dulu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya untuk men terus channel youtube saya Nah kita lihat kutunya sangat banyak ya Di sela-sela rambut ya teman-teman Ini sedang menyisir kutu yang ada di rambutnya Nah ini kutunya sangat banyak sekali ya teman-teman Di tangan ini waduh banyak dan besar-besar Nah dia keluar dari rambutnya sangat banyak ya teman-teman Kita lihat nah banyaknya kutu ya teman-teman ini bocil sedang menyisir rambutnya Semakin disisir semakin banyak kutunya jatuh teman-teman Nah sangat banyak sekali kutu-kutunya Ini juga sudah banyak sekali kutu pada rambutnya Kodi GJ ini jarang bersampo, mungkin Jarang disisir Jadi kutunya pada bersarang di rambutnya Sangat banyak ini ya teman-teman Dan besar sekali ya teman-teman Telurnya juga sudah sangat banyak sekali itu ya teman-teman Kita lihat yang putih-putih pada rambutnya Semakin disisir semakin banyak sekali kutunya berjatuhan Nah ini juga banyak sekali bersarang pada belahan rambutnya ODGJ nya jarang sekali mandi, jarang bersampo, jarang bersisir Jadi kutu-kutunya pada seneng sekali di rambut ODGJ tersebut ya teman-teman Nah kalian jangan lupa bersampo, siram rambut dan bersihkan rambut kalian ya teman-teman